Di zaman Rasulullah pernah terjadi satu peristiwa memalukan, namun mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Kisah ini diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menukil hadis riwayat imam muslim. Seorang wanita dari suku Juhaynah mendatangi Rasul. Ia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian ia berkata, Ya Rasulullah saya telah melakukan suatu perbuatan yang harus dikenakan hak. Maka tegakkanlah hati itu atas diriku Nabi lalu memanggil wali perempuan itu lalu bersabda Berbuat baiklah pada perempuan ini dan apabila telah melahirkan maka datanglah padaku dengan membawanya Wali itu melakukan apa yang diperintahkan Setelah bayinya lahir lalu Nabi memerintahkan untuk memberikan hukuman Perempuan itu diikat pada pakaiannya kemudian dirajam Selanjutnya beliau mensolatkan jenazahnya Umar berkata pada Rasulullah Apakah engkau mensolatkan jenazahnya ya Rasulullah sedangkan ia telah berzinah Nabi bersabda, dia telah bertobat andai tobatnya itu dibagikan pada 70 orang penduduk Madinah pasti masih mencukupi Adakah engkau pernah menjumpai seseorang yang lebih utama dari orang yang mendarmakan jiwanya semata-mata karena mencari keridoan Allah Azza